Anggung merah inti sari, Jangan kalah, jangan seri Anggung merah inti sari, Jangan menyerah, terus berlari kursi jaku hari ini Bertanding lagi mu kita bertemu kembali Tapi tunggu dulu Jangan terburu-buru Sebelum bertemu Kita beli jamu dulu Main jangan ragu Jangan bikin malu Kacan harus tahu Apa yang kamu Sari, Sari. lagi satukan energimu kita bertemu kembali Anggur merah intisari jangan kalah jangan sedih Bur merah intisari jangan menyerah terus berlari Bur merah intisari jangan kalah jangan sedih Bur merah intisari jangan menyerah terus berlari